assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini masih setia untuk belajar bersama berbagai ilmu istrinya semoga bermanfaat pada kesempatan kali ini saya akan mengitip sedikit tentang Gunung Bromo Gunung Bromo atau dalam bahasa Tengger dieja Brahma juga disebut Kaltira Tengger adalah sebuah gunung berapi aktif di Jawa Timur Gunung ini memiliki ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut dan berada dalam empat wilayah kabupaten yakni Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Malang Gunung Bromo terkenal sebagai obyek wisata utama di Jawa Timur Sebagai sebuah obyek wisata, Bromo menjadi menarik karena statusnya sebagai gunung berapi yang masih aktif Gunung Bromo termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wa billahi taufik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.